Halo teman-teman YouTube, kembali sama channel saya di sini dan di depan saya ini kalau bisa lihat ada Royal Enfield 350cc yang warna hijau ya. Oh ya, untuk speknya sendiri sih kalian ee, bisa lihat nanti gua sekali speknya di di video kali ini gue mau lebih ke first impresi gua, gitu untuk melihat motor ini pertama kali secara langsung kadang kan gue juga catatan kalau sport banyak ya motor-motor sport banyak terus punya uh, banyak sering di jalanan nyobain juga sering tapi motor-motor kayak gini uh, biasanya cuman gue lihat di foto dan belum pernah melihat secara langsung nyobain nyalain dan itu. pokoknya gue mau lebih ke arah sana aja sih supaya ngasihkan gue gambaran bagi kalian yang biasanya pakai sport mungkin bisa tertarik juga ya untuk coba main ke salah satu motor jenis ini karena ini asik banget sih nah ini tuh RE 350 cc ya yang warna hijau lansiran tahun 2018 ya. Dan pertama kali impresi yang gua bisa ambil dari motor ini adalah di motor tuh geter banget coy. Gila, dari guanya lah itu. Ya, tuh geternya minta ampun lihat nih. Kalian bisa lihat sendiri tuh coy. Bagian bannya tuh geter liat, ya. Vibrasinya tuh uh, gila, cuy. Gitu. Geternya geter. Sebagian belakang semuanya frame-nya itu ikut geter Bahkan mungkin kalau ngelihat spion juga getar coy, Gak jelas kalau spion Makanya motor kayak gini gitu. Dan kalau gas, tapi enaknya kalau kita gas gitu Geterannya tuh nambah. Tapi nggak loyang hebat banget, tetap sama. Mungkin karena mesinnya ini setting getarnya kayak gini. Nah, ini ngebuat sensasi yang benar-benar agak pernah saya temuin di motor biasanya ya dan saya juga jarang sih ya, lihat kayak mungkin 175 gitu ya rasanya vibrasinya halus sih bukan halus vibrasinya motor ini, aja ini gila ini khasnya banget dari Royal Enfield dan seksi banget sih kalau motor geter kayak gitu dan gue ini seksi sih ya bikin seksi gitu. dan motor ini itu dia punya fitur yang benar-benar klasik parah. Ini 2023 sih. maksudnya ini motornya motor baru loh maksudnya. motor benar-benar jadul. Emang desain mungkin bahkan dari kunci kontak dia dikasih dua. Kali step ada kunci stang yang di bawah sama kunci yang di atas yang untuk ignition-nya. Itu dua-duanya beda motor-motor gitu. sekarang pastinya udah satu kan di atas kan jadi bisa temuin di motor-motor yeah. klasik terus yang selanjutnya dia juga panel-panelnya itu masih klasik banget ya banget dari penunjuk speed terus voltmeternya ini lucu ya voltmeternya itu kayak amplifier gitar sih kalau gua lihat ya ini dia unik banget kayak gini mungkin kalau voltnya tinggi mungkin overcharge charge ya kalau voltnya rendah mungkin ini ya low, low voltage nah, ini paling-paling sisanya sih masih standar ada kill switch ya starter, kanan-kanan kiri dia juga untungnya ada pas ya dikasih lampu, terus yang unik ini lampunya bisa matiin <laughs> ini untuk 2018 tapi bisa dimatiin lampunya, nah, dimana kalau menurut gua sih dulu motor-motor yang bisa dimatiin tuh di 2011 ke bawah, 2011 ke atas dia udah wajib nyala semua ini bisa dimatiin. Ya. Oke, okay. lihat dari depan nuansa klasiknya tuh bener-bener kelihatan banget dari bohlamnya aja masih halogen dia, sampai kaca bohlamnya masih si kaca lampunya tuh bener, -bener ini motor bekas, nah. Tapi tentunya kualitasnya bagus sih, ya, kualitasnya terbaru gitu. Nah terus eh, dari shockbreakernya belakang Malapotnya tuh khas banget Dan suaranya tuh memang Suaranya Beda sih Kalau menurut saya ini beda Dalam artinya kan harus dengerin sendiri sih ya Jadi satu silindernya tuh Memang beda banget Terus tambah dia motonya geter uh, Beda lah sama Sama motor-motor jadul bisa kan kita ya, contoh gitu ya kayak motor kayak Thunder Tiger gitu, yang dibobok beda suaranya bener-bener sih ini suaranya khas tersendirinya anjir seksi sih seksi loh di motor beneran untuk riding pose mungkin gitu, cukup nyaman banget loh Mungkin buat kalian yang dari 150cc dari Matic juga naik ke motor kayak gini sih menurut saya si ride banget ya, powernya penggiri bang, linear banget dan ngejambak soft banget nih powernya nyaman lagi temen ngebuat buat boncengernya aman kalian tambah ini ini siap gas project touring lah motor kirmanya wah keren sih asli Oke okay. ya mungkin bagi sebagian orang ya mungkin kalau mendang-mending, ya lihat motor kayak ini kan ngapain sih lu beli motor satu silinder? Harga ini motor kan di atas jutaan. Buat apa itu, tapi bagi kalian yang punya passion tersendiri untuk riding, bagi yang pengen main di kelas motor-motor old style kayak gini, ini bisa salah satu rekomendasi yang gue pilih ya, karena memang dari ketersediaan part mungkin masih banyak banget lho coy 2018 ya, gak terlalu old terus mungkin gak banyak masalah juga sih kalau motor begini ya gak rewel dan tentunya harganya tidak akan dimakan waktu oke cuy, gitu aja dari video gua semoga memberikan informasi pada kalian mungkin yang ingin beralih dari sport tentunya pengen naik ke lihat motonya jadi ke pijet Terima kasih, jangan lupa subscribe.